<Susuk> ini loh, dipotong, dipegang ini, ada kenapa mama, nggak beli aja sendiri Kupilin lebih mahal, lagi Jantar Mantar boba Mantar boba datang juga Ada ini nanti ini bisa kotor lah bisa lah kalau di mm, mandi, ya bersih. Nggih. Dateng juga, dateng juga. Hari itu ayah kita beli makanan di situ ada, di Keboba. Di mana? Di situ, di situ. Beli makanan apa? Makanan ayam hari itu Makanan ayam ha, itu. Habis itu mau pulang Habis sampah sampai boba Oh ini dibuat dulu ya Ayah hmm? Ini dibuat dulu Oh wow. Ayah lah Ya betul dijahit mental boba, boba, boba, boba, boba, boba, boba, boba, boba, boba, boba, boba, boba. dia yeah, datang batal boba ah, <laughs> lembut, atasnya mion, mion, mion. kenapa belinya enggak yang kecil banyak boba juga kan bantal boba oba. es krim boba pun ada loh ya di sini ada es krim boba wow. dibuat ya permen boba Bunya bantal boba Bunya bantal boba Kaki malam Bunya bantal boba Boba. boba boba, Babo Boba baba baba, baba baba, baba baba, boba baba, <laughs> Shh. <laughs>